Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsa 91. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang tutorial pembuatan dompet simpel yang cantik dari bungkus plastik kemasan. Ini adalah dari plastik Uh, pewangi ya, pewangi sachet untuk merek Downy Mystic ya, atau untuk varian yang Downy Mystic ya. Ini warna yang mendominasi di sini adalah warna hitam dan juga ungu ya. Dan di sini, untuk tahapan yang paling awal, kita adalah melakukan proses pemotongan ya. Dan di sini, untuk tutorial pemotongan, Anda bisa melihatnya di sini. Saya hanya memakai bagian yang bawah ya, tetapi bukan berarti untuk bagian yang atasnya. Untuk pembungkus yang atas itu tidak berguna ya. Anda bisa menyimpannya, tentunya untuk lain kali saya bisa mengulas kembali untuk dibuat tutorial berikutnya, karya yang baru. Anda bisa melihat untuk proses potongan dan juga dari berapa yang sudah dipotong ya. Jadi nanti akan seperti ini dan setelah itu akan melakukan uh, tahapan berikutnya yaitu tahapan pelipatan. Kita akan buat lipatan dan kita akan selipkan bagian-bagian lipatannya seperti ini ya. Jadi nanti untuk uh, jenis dari lipatannya atau uh, bentuk lipatannya itu nanti akan seperti ini ya, seperti ini dan dilanjutkan kita dengan mengukur ukurannya. Disitu sudah tertera semuanya ya dan nah, nyaman ya. Iya, di sini Anda bisa melihat ini kita akan mengambil bagian yang uh, sisi seperti bentuk kelopak tetapi tidak terlalu mirip ya. Tetapi di sini untuk lebih memperjelas ketika saya proses menjelaskannya, saya menjelaskannya untuk memberi tanda yang berujung itu seperti bentuk kelopak ya atau kelopak ungu ya untuk lebih jelasnya ketika menjelaskan. Jadi ini untuk kelopak ungu saya tekuk bagian uh, ujungnya, nah, jadi nanti akan terbentuk ya seperti uh, lancip ya kelopaknya. Nah itu tadi adalah lipatan yang ke satu. Nah di sini akan ada dua lipatan. Nah di sini untuk lipatan yang kedua ini untuk bentuk atau tekukan dari lipatannya ini seperti ini ya. Jadi jika tadi di bagian ujung dari kelopak, sekarang kita agak ke tengah ya dari kelopak tersebut. Jadi ini seperti ini iya ini sebenarnya tidak diharuskan tetapi karena memang saya memprioritaskan untuk motif yang cantik dan juga lebih terlihat elegan dan juga rapi ya dan di sini tentunya tidak terlalu terlihat bahwa dompet yang kita buat ini dari limbah ya ini adalah lipatan kedua seperti ini nah jika sudah kita akan bersiap untuk menganyam atau membuat proses anyaman yang pertama ini adalah anyaman zigzag ya ini adalah lipatan pertama yang tadi sudah saya contohkan di awal ini kita awali dengan membuat takukan seperti ini ini akan kita buat menjadi anyaman zigzag ya ini zigzag full jahit nantinya ya seperti itu ya lalu kita akan siapkan lipatan yang berikutnya dan kita akan selipkan di bagian sisi lipatan yang pertama, jadi tadi ada dua jenis lipatan, yaitu lipatan satu dan juga lipatan dua. Untuk modelnya, ini Anda bisa melihatnya di sini. Jadi, ini sama ya, ini adalah lipatan satu. Jadi, untuk bagian yang pertama itu, kita membutuhkan dua lipatan dengan model yang sama. Jadi, untuk tahapan yang satu, dua itu adalah lipatan satu-satu, ya. Jadi, sama ya, seperti itu. Jadi, dibuat untuk tekukan siku seperti ini dahulu. Baik, kita lanjutkan untuk anyaman berikutnya. Ini akan kita selipkan di bagian sisi nomor 3. Nah, di sini untuk lipatannya kita menggunakan lipatan jenis yang kedua ya. Jadi, tadi jika sudah anyaman yang ke-1 dan kedua itu adalah satu 1 satu, atau lipatan ke-1 dan sama saja ya. Lalu, kita untuk anyaman yang ketiga, ini kita menggunakan uh, lipatan yang dua ya. Jadi, jika tadi urutannya satu satu ini yang ketiga kita mulai ke lipatan kedua ya seperti itu dan nanti akan dilanjutkan lagi atau dilanjutkan kembali untuk yang lipatan keempat ya Untuk lipatan yang keempat ini, ini untuk model tekukannya juga sama ya, yaitu kita menggunakan lipatan kedua. Jadi kita hanya menggunakan dua jenis lipatan, dan untuk anyaman zigzagnya itu kita urutkan. Jadi untuk urutannya itu adalah satu 1, 1 2 2 Dan jika sudah seperti itu, nanti Anda sudah bisa melihat hasil dari motif yang akan kita buat. Iya ini dia hasilnya dan Anda bisa melihat untuk susunan semuanya itu akan berulang pada tahapan yang pertama Jadi untuk anyamanya itu adalah kita mulai dari lipatan 1, 1, 2, 2 Lalu dilanjutkan lagi ke lipatan satu kembali Dan seperti itu seterusnya hingga mencapai jumlah 14.7 zigzag ya Atau untuk jumlah 10 ini sebentar, 28 bungkus. Nah, jika sudah kalian bisa menyatukannya seperti ini ya. Nanti untuk proses penyatuan Anda bisa melihat di link tutorial yang sudah di edit di sini ya. Nah, jika sudah kalian akan membuat anyaman berikutnya yaitu adalah anyaman tunggal ya. Di sini Anda bisa melihat untuk proses pemotongannya dan penyatuannya dan untuk motif yang saya buat di sini ini juga menyerupai dengan motif yang tadi sudah kita buat ya. Dan untuk anyaman tunggal ini di sini dibutuhkan kurang lebih sebanyak 5 lipatan. Ini adalah bagian ring yang sudah kita buat di sini ya. Dan di sini yang saya buat adalah sebanyak 4 ring ya. Nah, jika sudah Anda bisa menyusunkannya sesuai dengan uh, metode ini metode motif ya. Jadi disusunkan berdasarkan motif yang terbentuk di situ ya. Nah, jika sudah, nanti bisa dijahitkan dengan menggunakan benang. Untuk benang, Anda bisa memvariasikan dengan warna yang sesuai di situ ya. Nah, ini di sini sudah dijahitkan semuanya ya, baik untuk bagian ring maupun untuk bagian anyaman tunggal yang di bawah. Nah, di sini bentuknya sudah cukup terlihat cantik ya, jadi warnanya itu ungu-ungu hitam ya. Lalu kita akan menambahkan aksesoris, yaitu resleting. Di sini sudah dijahitkan dan ini dia hasilnya, Anda bisa melihatnya. Sudah jadi dan sudah bisa dijadikan untuk tempat uang ya. Ini sangat praktis dan juga simpel sekali tentunya.